Hukum yang terutama dalam hukum Taurat Ulangan 6 ayat 4-9 Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu Imamat 19 ayat 18 ayat 33-34 Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan, apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu Matius 22 ayat 36-40 Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi